Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai hai Halo halo halo Bertemu kembali dengan Ustadzah Maya Kali ini kita akan belajar tentang Lah ini gambar apa ini Gambar pizza anak -anak ya anak-anak ya Nah pada kesempatan hari ini Kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan pecahan Apa saja yang akan kita pelajari nanti Yaitu meliputi pecahan biasa desimal persen ya kita simak ya. Untuk contoh pertama, ini ada sebuah contoh soal cerita bentuk pecahan biasa. Kita baca bersama-sama ya. Ibu memberikan dua buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian, ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian yang sama besar dan meminta Meli memotong melon menjadi 9 bagian yang sama besar. Ibu mengambil 2/8 bagian melon city dan 3/9 bagian melon melli. Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil oleh ibu? Dari sini terlihat dengan jelas bahwa kalian diminta untuk membandingkan melon mana yang lebih besar diambil oleh ibu. Kita lihat di situ untuk penyebutnya yaitu penyebutnya berbeda. Apa yang harus kita lakukan ketika penyebutnya berbeda? Iya, kita kalikan silang. 2 x 9 18. 3 x 8 24. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa angka 18 lebih kecil dari angka 24. Sehingga 2/8 lebih kecil dari 3/9. Nah, kira-kira melon siapa yang diambil lebih besar oleh Ibu? Yaitu melon, siapa anak-anak? Melon, meli, paham ya? Nah, yaitu soal cerita dengan pecahan desimal. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 23 kg dan sebuah semangka dengan berat 38 kg berat seluruh belanjaan ibu adalah berapa kilogram kenapa usada memberi nama dengan pecahan desimal karena disini salah satu ciri pecahan desimal yaitu ditandai dengan adanya koma nah, bagaimana cara menjumlahkannya caranya yaitu sama dengan penjumlahan pada bilangan bulat Ya, disini berat ikan 2,3 kilo, berat semangka 3,8 kilo kita jumlah berat ikan dengan berat semangka Berat ikan yaitu 2,3 kg ditambah 3,8 kg kita susun ke bawah ya Hasilnya adalah 6,1 kg Jangan lupa setiap kali kalian menuliskan soal cerita diberikan kesimpulannya Jadi berat seluruh belanjaan ibu adalah 6,1 kg Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke tempat pembelanjaan seperti mall tunjangan plasa, dan lain sebagainya? Biasanya kalian sering menemukan diskon ya di tempat pembelanjaan tersebut. Lah, soal cerita yang ketiga usada ini, yaitu nanti akan membahas bagaimana cara menghitung persen dari suatu data. Kita baca bersama-sama ya. Sekitar 11% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstra kurikuler melukis. Pertanyaannya, ada berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Bagaimana caranya anak-anak? Kita ubah dulu 11 persen Nama lain persen itu apa? Per seratus Jadi kalau ada 11 persen yaitu 11 per seratus. Nah dari 11 per seratus ini kita kalikan dengan 200 siswa Kita sederhanakan ya untuk memudahkan penghitungannya Kita sama-sama membagi dengan angka yang sama 100 kita bagi 100 hasilnya 1, 200 bagi 100 hasilnya 2. Sehingga kita tinggal mengalihkan 11 kali 2 dibagi 1, sama dengan 22. Jadi banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler kurikuler sebanyak 22 siswa. Mudah ya? Soal cerita yang keempat yaitu disini kalian diminta untuk menentukan urutan dari yang paling tua. Dalam artian disini yang paling tua yaitu yang paling besar. Umur Dadi 1/3 umur Danu. Umur Gila 1/6 umur Danu. Umur Novi 1/2 umur Danu. Nah, dari perbandingan ini kalian diminta mengurutkan mereka dari yang paling tua. Dikarenakan di sini penyebutnya berbeda, jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/6 kita samakan semua penyebutnya menjadi 6 ya anak. -anak. 1/3 dikalikan 2/2 menghasilkan 2/6. 1/6 tetap. 1/2 dikalikan 3/3 menghasilkan 3/6. Nah, dari tiga pecahan ini kita bisa mengetahui bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3 lebih besar dari 1/6. Sehingga bisa kita simpulkan umur dari yang paling tua yaitu Novi, Dodi dan Gila. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini Apa saja yang sudah kalian pelajari tadi Yang pertama yaitu Soal cerita bentuk pecahan biasa Yang kedua bentuk desimal Ketiga bentuk persen Dan keempat yaitu kalian tadi diminta Untuk membandingkan suatu pecahan Di anak ya. Setelah ini silakan dicoba Mengerjakan latihan soal yang sudah ustada Sediakan di google quiz Atau google form yang sudah kami share Di kelas kalian masing-masing jika nanti ada yang belum difahami bisa ditanyakan ke Ustadz Maya maupun Ustadz Nasafi. Oke anak-anak baca Alhamdulillah bersama-sama. alamin Doa penutup majlis SubhanakaAllahuMalikhamdik. Asyhadualla wa atubilahi. Jangan lupa ya selalu mentaati protokol kesehatan. Selalu mengaji, belajar yang giat, membantu orang tua dan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.